Thank you banget yang udah mengklik video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like. Dan tinggalkan saja kalian pada kolom komentar. Sekalian deh, share ke teman-teman kalian. Enjoy the video! dari body care scarlet ini kita mau cerita dulu kalau kita senang banget menggunakan produk dari scarlet buktinya kita sudah menggunakan beberapa varian dari produk yang tersedia di scarlet whitening khususnya ini yang body lotion. body lotion kita udah pakai yang Romansa, dia udah habis kemudian kita juga udah pakai yang fresh dia juga udah habis dan kali ini kita bakal review yang scarlet nah Selain itu, shower scrubnya juga kita udah pakai yang pomegranate Ini memang recommended banget dan aromanya itu benar bener wangi ya guys nah, sekarang kita mau review yang new <tik> Kemudian kita juga bakal review dari body scrub yang pomegranate yang baru Tapi kita sudah review yang romansa di video-video sebelumnya Teman-teman boleh langsung klik video sebelumnya untuk mengetahui apa saja manfaat dari setiap varian yang sudah kita review nah sekarang kita mulai dulu buat mereview bagian body scrub ini yang uh, yang baru dikirimkan itu body scrub yang varian bobby grand memang aku sih suka banget ya sama body scrubnya Scarlett Whitening ini kenapa mulai dari packagingnya aja aku suka? karena menurutku sih kecil-kecil imut gitu dan itu memang pas dibawa ya banyak. Hmm. emang padat Biasanya. banget itu Jadi, tidak boros tempat gitu. Nah, terus tuh juga ini kan gampang dibawa kemana-mana. Itu enak aja dimasukkan di proper, ke kertas. Jadi, senang bawa. Nah, terus tuh bagian stikernya juga kita bisa simpan tempatnya itu lebih lama karena stikernya itu kayak terbuat dari plastiknya. ya, Jadi, bukan kertas, jadi nggak pas basah gitu, nggak rusak gitu loh, nggak terkupas gitu. Jadi, bisa tahan lama Nah, terus pas kita buka, kita buka dulu di dalamnya. Nah, ini tuh ada semacam lapisan yang uh, menjaga supaya isinya nggak tumpah, nggak keluar dan biasanya aku pakai juga nggak dibuka semuanya karena yang romansa itu kalau habis aku pakai terus tuh mencoba yang promigrant ternyata itu Teksturnya sama dan aromanya itu aroma khas Jadi setiap body scrubnya itu punya aromanya yang khas Terus tuh kalau semuanya kita udah baca di packagingnya juga udah dikasih tahu Benefitnya apa Jadi ini with gratis dan vitamin Terus tuh di dalamnya teksturnya seperti kami sudah bilang Itu halus dan gak kasar gitu Halus dan gak kasar Ini beda dengan scrub-scrub yang biasanya terlalu kasar kalau ditaruh di kulit Nah kalau yang Scarlet Layton ini, khususnya yang pomegran maupun romansa itu sama itu pas kita apply di kulit sudah wangi, halus, dan setelah dibilas itu langsung bersih gitu dan bisa coba sih, pomegran sama romansa itu memang punya aromanya khas, jadi gak usah Gak usah takut atau nggak usah bingung memilih yang mana karena aromanya itu enak gitu, soft banget. Tergantung dari uh, cita rasa masing-masing. Iya, tergantung atau dari coba dari uh, setiap varian, nanti teman-teman sukanya yang mana, boleh intens menggunakan variannya Well guys, untuk produk yang selanjutnya kita bakal review khusus body lotion dari Scarlett. Nah, kita sudah menggunakan beberapa varian dari Body Lotion Scarlett. Yang pertama kita sudah menggunakan Romansa, kemudian yang Freshy. Nah kali ini kita bakal review yang varian Charming. Nah teman-teman untuk packagingnya tetap sama dengan varian lainnya. Uh, juga menggunakan sistem lock ya teman-teman. Jadi kalau produk ini dibawa jalan-jalan, dimasukin ke dalam tas buat teman-teman yang suka beraktivitas keluar, ini aman banget. Jadi kita langsung pasang locknya kemudian kita masukkan ke dalam tas kalau hanya disimpan di rumah, locknya bisa dilepas teman-teman bisa langsung coba setiap varian khusus yang body lotion ini tergantung dari selera teman-teman mau menggunakan yang mana jadi boleh dicoba semuanya dulu sampai teman-teman menemukan yang cocok dengan selera teman-teman semuanya well teman-teman, untuk pengaplikasinya gampang banget, sama dengan varian yang lainnya kita tuang di telapak tangan secukupnya sesuai kebutuhan kemudian kita oles pada kulit, nah ini teksturnya tidak lengket, jadi bisa dilihat mari kita coba, ambil dulu kelihatan gak sih? perbedaannya, oh dia jambu wanginya tuh khas banget, jadi teman-teman kalau untuk wangi sendiri, bisa sesuai selera teman-teman senangnya jadi kayak gitu, terus untuk body lotion ini juga sudah mengandung glototion, vitamin E, yang bisa menjaga kelembapan kulit dan juga mencerahkan setiap kulit teman-teman semuanya nah khusus yang suka beraktivitas keluar khusus yang juga tetap selalu stay di ruangan berasih ini recommended banget untuk indoor dan outdoor jadi teman-teman langsung dikepoin nah sekarang kita lanjut review ke produk selanjutnya yaitu Shower Scrub Scarlett apa aja? Nah, kita udah coba yang pomegranate, terus sekarang kita mau review yang cacumber sebenarnya ada tiga, yang terakhir itu ada mango, mango. mango kita ya. belum, belum coba sih ya mango tapi sekarang kita lagi coba yang cumber. Nah kenapa kita suka banget sama shower scrub dari produk Scarlett Wajling ini? karena isinya itu kental banget padat banget, oh, jadi gitu. pakenya itu irit banget gitu Tuangkan sedikit aja, pasti gue puc tuh sudah berbusa. Uh, terus busanya juga banyak, jadi kita nggak perlu tuang sabunnya banyak-banyak, mm -hmm. jadi bisa bisa irit dan lambat habisnya. Terus tuh kan botolnya juga itu kayak bulat di tengah gitu, jadi lebih banyak. Intinya padat banget, worth it banget dengan harga segitu. Uh, terus tuh dia namanya juga body scrub ya, jadi ternyata di dalamnya itu ada bubble-bubble kecil, Jir -jir kecil. Oh, kalau, kalau kelihatan bulir kecil itu ada kayak bulu-bulu kecil warna merah, biru itu itu ternyata scrub ya jadi kita pakai itu nggak cuma sabun biasa doang jadi sekalian ya di-scrub juga kulitnya jadi langsung bersih gitu kulit-kulit mati uh, kalau habis mati jadi nggak perlu panik sih kalau misalkan nggak perlu setiap hari juga pakai Jum -jum. body scrub-nya uh, yang sekarang itu aja karena di yeah apa di shower scrubnya itu sudah, sudah ada tersedia jadi kalau mau pakai yang body scrubnya itu bisa seminggu dua kali kemudian untuk yang shower scrubnya dipakai pagi dan sore gitu iya cara mengupload aja sama lah ya kalau kita mandi menggunakan satu biasanya cuman ini memang lebih lebih enak sih menurut kita mandi dengan wangian yang kayak pesona ya. kayak mandi air Ayo bunga, bunga. terus buah yang bikin menarik banget sama produknya ini tuh, lihat nih, warnanya warnanya bagus banget yang suka kain. purple bisa pakai yang purple unik banget gitu warnanya cucumber yang ini boleh banget uh, yang mango tentunya kuning ya uh, uh, jadi pas pertama itu. nyampe itu langsung kayak fall in love sama warnanya terus Mumin. yang paling-paling-paling paling the best dari produk sekarang ini Mumin. adalah aromanya. aromanya aromanya wangi banget ini, ini gak bisa di aku dikasih options Mumin. balik lagi ya, tergantung dari selera teman-teman semuanya tapi, kalau kita prefer ke yang cucumber ini untuk wanginya, ya. tapi kalau untuk manfaatnya ya, sama. Sama, sama. Dan teman-teman semuanya, kita itu nggak bosan-bosan bilang ke kalian ya, kalau dari price, setiap produk dari karet hmm. Whitening ini jadi semua price ini. sendiri. All item itu Rp75.000, tapi worth it banget karena dari packagingnya, dari mulai dari... Uh, shower scrubnya tadi yang kita udah jelasin bahwa padat isinya awet kemudian untuk uh, body lotionnya juga banyak, body scrubnya apalagi jadi oh, enak banget harus itu cuma Rp75.000 per item dan sudah boleh memiliki, memiliki salah satu produk dari skaret produk sejuta umat dan kalau tidak salah ada harga ratus 300000 untuk item plus eksklusif yeah. box eksklusif box. box, dan, dan juga stiker stiker yang imut, imut. ketahuan dong. <laughs> jadi pre nya ada, ada stiker yang sticker. imut banget. jadi teman-teman uh, boleh pesan langsung paket gitu. nanti bakal dimasukin di box. Tapi kalau misal pesennya itu face care, boxnya berbeda. Mm -hmm. kemudian kalau untuk body care, tergantung berapa banyak, bakal dapat eksklusif box yang aku udah tunjukin di video aku se sebelumnya. Belum teman-teman, nah, kalian jangan lupa atau yang belum nonton review-review kami -review sebelumnya bisa langsung klik link di description box kita udah cantumkan juga nanti tentang uh, mulai dari face care ya? Nanti. mulai dari face care, cream, serum, serum serum, sampai ke body care body care tapi varian yang berbeda, yang udah habis nih refrigeration ya. ini ada di video review kita yang sebelumnya Well guys, thank you so much for watching If you like this video, don't forget to give your like Comment, share, and subscribe! Bye! That's all from us! See you guys in the next video, bye-bye!